Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal Alamin. Oke okay, guys gimana kabarnya? Sehat semua kan? Hah, gimana covid-19 yang ada di Malaysia? Semoga segera pulih dan ya ada lagi varian-varian baru yang bermunculan guys. Sebenarnya saya juga nggak mengerti gitu. Kenapa ha, mesti ada varian-varian barunya? Ini kan kalau ketemu orang yang nyebar ini harus di, dibunuh kayaknya <laughs> Allahu Akbar ya, itulah fitnah akhir zaman dan cobaan-cobaan di akhir zaman yang Allahu Akbar mungkin ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan COVID-19 ini ada hikmah yang besar di balik semua pandemi Allah akbar, semoga nggak naik guys, semoga nggak naik. Biasanya akhir tahun ini kan liburan ya kan, liburan akhir tahun dan semua pada pulang, semoga tidak naik kasusnya. Tapi kalau naik nggak ngerti harus apa kita yang memang tetap harus prokes. <tuh> Allah, Akbar. kita berdoa agar supaya covid 19 ini bisa hilang, bisa kembali normal lagi kita dan bisa ya yang dari malaysia ke indonesia, dari indonesia juga ke malaysia. Oke, okay, di sini ada sebuah regasan daripada kawan-kawan sekalian yaitu saat awni muhammad. Apakah sebenarnya yang dimakan oleh nabi adam, apakah buah holtia atau buah lain? Jadi langsung saja kita upload videonya. Let's go. Secara ringkas gambaran. Seawal-awal surah Al-Baqarah, walaupun di sana, sememangnya kalau kita memerhatikan mana-mana kitab tafsir sekalipun, sama ada tafsir periode mutafat ini, ataupun periode pertengahan, ataupun periode mutaakhirin, okay. bahkan tafsir-tafsir yang lahir daripada ulama-ulama modernis, yang kita panggil sebagai ulama-ulama contemporary pada al Sememangnya banyak berlaku pandangan pendapat ataupun silaf di kalangan ulama-ulama Islam berkaitan dengan kisah yang dipaparkan oleh Allah berkenaan dengan Nabi Adam, Iblis dan juga Awud. Pada malam ini secara ringkaslah, walaupun kita nampak cerita itu pendek, Walaupun kita nampak cerita itu ringkas, tapi bila kita buka kitab-kitab tafsir tadi, terlampau banyak perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan penispaan pada kisah yang dipaparkan oleh Allah tadi. Antaranya yang paling awal, berlaku khilaf di kalangan ulama' ialah tentang penentuan terhadap level yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam Alaihi itu sendiri. Ada sebahagian ulama yang menganggap bahawa kelebihan Adam ini ialah kerana dia manusia pertama yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah di samping pangkat kenabian. Yang pertama ini, dia kata Nabi Adam ini diberikan Allah sebagai yang first. Dia yang mula-mula dijadikan Allah, kemudian Allah bagi pangkat Nabi, tanpa dia kata Nabi Adam ni di samping pangkat Rasul. Cukup terhenti pada pangkat Nabi semata-mata. Manakala yang kedua, kelebihan Allah pada Adam ini kerana manusia pertama yang dijadikan oleh Allah di samping pangkat Nabi, Nabi Rasul yang dikurniakan oleh Allah kepada Bagaimanapun bila kita melihat dan meneliti dalil-dalil, hujah-hujah dan bukti yang dipaparkan, sebagai contoh ada hadis dalam aliran yang pertama tadi pendapat mereka menyebut Nabi Al-Muqallad, Nabi yang berkata-kata di hadapan Allah Subhanahuwataala, Berkemungkinan secara harfiah bila disebut Nabi mereka mengata Tambahan pula kalau kita lihat dalam hadis Bukhari kalau kita lihat dalam hadis Muslim berkaitan dengan hadis di bawah Ayub Syafah disebutkan bahawa Rasul yang pertama itu merujuk kepada Nabi Allah Nuh salam, bukan yang merujuk kepada Nabi Allah Adam. walaupun begitu bila kita memerhatikan pendapat yang kedua, sememangnya mereka juga mempunyai dalil-dalil sama ada daripada hadis serta hubungan-hubungan dan sokongan yang lain. Bagaimana dengan pendapat yang kedua yang mengatakan Adam, the first man yang diciptakan oleh Allah dikurniakan pangkat Nabi malah lebih jauh dikurniakan pangkat Rasul. Uh -huh. Sebenarnya ada dalil yang jelas disebutkan Hadda Salam Salam bin Faru Anni Qalim Al-Nais, Al-Ibrahim, Al-Naihi, Al-Nabi, Al-Abithar Kala kundu ya Rasulullah Awa ayda Adam anabiya kan Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil periwayatan ini daripada Mikael bukannya Mikael malaikat kebetulan nama orang itu Mikael Mikael mengambil periwayatan daripada Lais Lais mengambil periwayatan daripada Ibrahim At-Taimi Ibrahim At-Taimi mengambil periwayatan daripada bapanya disebut an abihi tapi tidak menyebutkan nama bapaku kemudian daripada sahabat besar nabi Abizar Al-Ifrani dalam konteks ini sebenarnya Abid Zah lebih awal bertanyakan kepada Rasulullah SAW berkenaan Nabi Adam. Adakah Adam ini cuma seorang lelaki yang pertama dijadikan oleh Allah Nabi ataupun lebih jauh daripada itu Nabi atau Rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arwa'ayta -ra Adam anabi yankan. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah berkenaan dengan Nabi Adam? Adakah dia seorang Nabi? Abu Zahid dah tanya Rasulullah pendapat kamu tentang Adam adakah dia seorang Nabi? Lalu Rasulullah menjawab Nabi yang Rasulullah Benar, dia seorang Nabi bahkan seorang Rasul dan sesungguhnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dalil uskun anta wa zawudu kaljannah, tinggallah kamu bersama dengan pasangan kamu istri kamu, haba isu. itu antara secara ringkas, perbahasan pertama, khilaf yang lain ialah tentang dijadikan dan diciptakan Adam ini oleh Allah bilangin atau di sebelih orang nak mempersoalkan persoalan itu tapi ini jadi perbahasan ulama terutama dengan pandangan-pandangan ulama kontemporer seperti Syekh Al-Marawi Syekh Mustafa al Marawi dalam tafsirnya tafsir Marawi dengan ulama-ulama silam Allah kreatif Allah buat Nabi Adam di langit ataupun di bumi panjang perbahasan dia yang ketiga. Yang ketiga, bila Allah dah jadikan Nabi Adam Kemudian minta Iblis disujud pada Nabi Adam Kontek Semasa Allah berbicara dengan mereka semua tu dalam surga ke Konteknya di luar daripada surga Juga dibahaskan oleh para ulama Mungkin kita hari ini tak terfikir sejauh itu Betul, sebetul Tapi ulama-ulama berfikir Yang mana Allah suku Iblis sujud pada Adam tu Kontek tu berlaku dalam surga ke di luar kontek surga Aha. Yang ketiga, yang keempat, syurga-syurga yang dikatakan ditempati Adam dan istrinya itu duduk di langit ke duduk di bumi? Juga jadi perbahasan. Yang kelima, sebelum Allah ni jadikan Hawa tu dia jadikan Hawa dulu baru suruh Adam dengan Hawa masuk surga ke dia masuk Adam seorang-seorang baru cipta Hawa tu waktu Adam dah masuk dalam surga Juga jadi perbahasan faham pada anda maksudnya macam ni adakah Allah cipta awal kemudian baru suruh Adam dengan awal masuk dalam syurga ataupun adam masuk syurga seorang-seorang baru waktu Adam duduk dalam syurga, baru buat awal dalam syurga, juga jadi perbahasan bahkan lebih jauh buah yang terlarang tu, yang disebut syajarah al-kuh tu pun duduk bahan lagi, buah ni buah apa? Kalau kita berhati dalam tafsir Ibnu Qasir sebagai contoh, ada lima pendakan, lima pendapat. Yang paling banyak mengatakan buah tu, buah anggur. Nak kata apa ni pandangan ulama' buah anggur. Yang kedua ada kata buah kandung. Orang tak terfikir kita nak kata buah kandung. Tapi bila tengok kepada penjelasan tafsir, Jangan kita bandingkan macam gandum kita hari ini. Kalau kita tengok pokok gandum hari ini rasa terliuk lah. Kalau orang larang pun nak makan Rasa seolah-olah macam tak terliuk Tapi bila tengok bahasan dia sedikit gandum tu sama besar dengan dua puha sapi, Sama besar dengan dua puha lembu Itu rasa pelik tidak? Kalau sebiji gandum sama besar dengan dua puha lembu Mungkin rasa tertarik dan rasa pelik yang ketiga ada kata pokok apa? Pokok urma Pandangan yang keempat ada kata pokok tim Pandangan si. yang kelima Tidak menetapkan dan Dini sebabkan atas nama Tapi siapa yang makan warni dia akan berhadar Akan keluar angin, akan keluar Bentuk dari pukulnya Aha. Ini perbahasan ulama yang dikutarakan oleh Imam Ibnu Katsir, tetapi secara jujur kita hak lemah dari sudut ilmu dan iman, kadang-kadang tertanya-tanya. Pasal apa ulama-ulama ni boleh berbahas ataupun berselisih tentang nama-nama sedangkan Allah tak sebut pun dalam ayat Quran apa hmm. Allah tak sebut Allah sebut dalam ayat quran Ada tak Allah sebut Anggur ke? Allah sebut apa? ke? Maksudnya untuk menetapkan dan menisbahkan Al-Quran ini ulama ambil daripada mana? Kita berhati juga hadis-hadis Tapi kebanyakan periwayatan Periwayatan ini adalah bersandarkan Kepada kaul-kaul Daripada sahabat-sahabat semata-mata Tetapi Rumusan yang ibnu Qasir bagi Cukup best Ibnu Qasir sebut apa? Ia kata benda ini sebenarnya kurang memberi manfaat kepada kita. Untuk kita sembang, untuk kita bicarakan. Ya, ya, ya. Dengan bahasa muda, Ibn Qasir memberi saranan kalau kita mengetahui pun hal-hal tersebut dari sudut perbahasan dan khilaf-khilaf dia tidak mendata Faedah dan manfaat pun pada kita Betul. Dan kalau kita tak mengetahui pun Perbahasan dan khilaf-khilaf tadi Dia tidak mendatangkan Mubarak pun pada kita Jadi ambil cumpuan Pada hak Allah tiul, ambil cumpuan Pada hak Allah, sebut saja Hal ni hal tentang manusia Yang melakukan kesilapan Kemudian bertaubat dari salah satu fikir Ada manusia yang congkak dia pula iblis tulah yang congkak yang takabur yang sombong kemudian berjanji nak panjang umur nak minta panjang umur nak menyesatkan ambil sisi itu sebagai iktibar sebagai pengajaran walaum bagaimanapun benda ini dah disebut dalam kitab-kitab tafsir kita baca dan kita kongsi pandangan-pandangan serta periwayatan-periwayatan tadi sebagai contoh Oke okay guys, dan selesai videonya. So, itulah tadi apa sebenarnya ya Ken? Apakah Nabi Adam alaihissalam diciptakan di bumi atau di surga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Adam alaihissalam diciptakan terlebih dahulu baru Siti Hawa dan itu memang dari pembahasan daripada ulama dan kita tidak sampai ke situ. Dan Ustadz Auni Muhammad juga menyebutkan bahwasannya buah khuldi itu seperti anggur, gandum, buah tin dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah akbar kita belum sampai ilmu ke situ dan Ustadz ini juga belum menjelaskan secara rinci sehingga kita masih ada timbul tanda tanya seperti itu dan memang kalau kita sebagai masyarakat awam memperbincangkan masalah hal-hal seperti ini ya memang ya tidak ada manfaatnya bagi kita dan juga tidak ada mudaratnya bagi kita kalau kita tidak tahu maka sebaiknya kita hanya mendengarkan daripada perkataan-perkataan ulama dan terima kasih Ustadz Auni yang sudah memberikan pencerahan kepada kita apakah sebenarnya buah khulde itu dan menjadi tanda tanya kepada kita seperti apa dan seperti itu, tapi disebutkan ada yang seperti anggur tadi, ada yang seperti gandum, ada yang seperti buah tin dan ada juga yang apabila kita memakan buah ini maka keluarlah sendawa dan juga kentut ya kan seperti itu, terima kasih guys sudah menonton video ini, semoga bermanfaat semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ihdinash al mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang juga yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.